Sidukan vitamin manja di sore hari Tentu langsung dari lokasi syuting ya Kakak Bilar manja banget ya <laughs> Luar biasa Tentunya gaya khas dari kakak Bilar tuh Masya Allah banget Mudah-mudahan selalu sehat Dan selalu diberikan kelancaran Amin Ya robbal Alamin Postingan tersebut direpost kembali oleh akun Arya Yuka, persahabat ya kita lihat di kalimat caption yang dituliskan Kakak dan kru-kru JWB cemungut semuanya, duduknya kayak anak gadis, jadi ingat Bilarina dari Nganjuk, wow Memang ekspresi dari kakak Bilar ini luar biasa membuat kita ketawa bahagia persahabat ya Masya Allah, mudah-mudahan selalu banyak orang yang mendukung, yang mendoakan untuk dedek dan kakak Bilar Selanjutnya para sahabat kita lihat juga Masya Allah diunggahan IGS-nya Bang Fali Akbar Bismillahirrahmanirrahim Tuh kata Bang Fali Sudah siap otw para sahabat ya Naik pesawat Masya Allah mudah-mudahan Tentunya selama sampai tujuan Bang Fali Akbar juga sudah Tentunya langsung Otw para sahabat ke Malang Masya mudah-mudahan Ada kejutan dan kabar bahagia Yang kita dapatkan di malam hari ini Diunggah momen ini juga oleh akun Love Underscore Leslar tentu banyak sekali komentar, banyak sekali respon yang diberikan dari para fans, yakni dari akun Instagram Eni Haryono Bismillah semoga selamat di perjalanan sampai tujuan, Amin, Ya Robbal Alamin. Dan ke kapal berikutnya persahabat luar biasa juga, ini ada sebuah unggahan spesial dari polisi Leslar yang meriport kembali persahabat ya unggahan. Tentu di sini ada sebuah video Kak Melody ketika diundang di acara TransTV para sahabat ya Ini pembahasan mengenai Les Larni Wow luar biasa banget ya tentu Kak Melody juga menyampaikan bahwa si Podidik Lasik dari awal hingga saat ini Tidak ada yang berubah, tidak ada yang berbeda tetap Lesti para sahabat, ya Luar biasa, orang-orang terdekat saja tentunya. Ini menyampaikan bahwa Dedek Lesti sosok orang yang sangat baik, semakin bahagia, semakin bahagia sekali mengidolakan Lesti kejora maupun Rizky Pilar. Berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sini. unggahan terbaru langsung dari Dedek Lesti nih, cute banget ya! Wow, tentu Dedek Lesti mengunggah sebuah postingan foto terbaru. Para sahabat ya, luar biasa cantiknya. Masya Allah, tabarakallah selalu tampil cantik. Aura semakin aur-aura membuat kita sebagai fans sejati, khususnya emak-emak Lesler pastinya semakin bangga kepada Lesti Kejora. Dan yang kiutnya, bersahabat ya, tidak Lesti menyampaikan lewat kolom komentar. Eh, bersahabat ya, maaf itu HP Pak Ferry, katanya tuh wow. Ternyata tidak Lesti pakai HP Pak Ferry Fernandez ya untuk foto nih, Masya Allah. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia Dalam postingan tersebut tentu banyak sekali dibanjiri komentar Banyak sekali dibanjiri respon yang sangat positif Salah satunya dari akun Leslar Kendari 01 Mengatakan Masya Allah sehat-sehat Bunda BBL Semoga selalu dalam lindungan Allah Amin Wow Masya Allah yang yang luar biasa Dan kita lihat juga Komentar lain diberikan dari akun Instagram rosa scoreless 24 lar Sumpah, cakep banget katanya tuh Wow, pujian banyak sekali diberikan Dari fans-fans sejati Dan kita juga Salfok sama komentar dari Bang Valdi Akbar Yang ikut berkomentar, Pak Sabat Yang gak ada orangnya yang penting HP-nya in frame Katanya tuh Bang Valdi ya Luar biasa cute banget ya keluarga Leslar mudah-mudahan selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua berikutnya kita lihat juga nih wow luar biasa juga kita dapatkan momen spesial di lokasi syuting perhatikan di postingan ini ada tentunya yang membuat kita Salfok sama perutnya kakak bilar yang semakin mengembang wow dan kita lihat juga di kolom komentar Di situ ada komentar lain dari di situ ada komentar dari akun Hetian Skor Juli, mengatakan biasalah kalau istri hamil. Suami juga ikut-ikutan, katanya. Tuh, Eka, wow, <gifat> apa mungkin <gifat> Kakak bel ikut-ikutan di Real ya, Apalagi senyumannya dan... Matanya kakak Bilar ini mirip banget sama Dede Alesti Waduh, Masya Allah banget ya Semakin bahagia aja mengidolakan Dede dan kakak Bilar Dan kita lihat juga keunggahan IGSnya Bang Adlin Satu jam yang lalu ini ada di rumah Bang Putra Sepertinya persahabat ya Apa mungkin ada sesuatu kejutan lagi yang akan diberikan malam hari ini Tetap stay tune terus di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat selanjutnya